tutorial bagaimana kita melihat apa namanya berapa kali kita memberikan komentar atau post di dalam e-learning. Nah, terutama untuk para dosen yang menggunakan e-learning terutama dosen-dosen UNPAM di sini karena kemarin ada kendala untuk Pengecekan berapa kali kita ngepost, berapa kali kita berdiskusi. Nah di sini eh, kita masuk di apa? Di course kita. Nah course kita ini nanti kita akan terlihat berapa kali kita melakukan eh, berdiskusi karena. Ada minimumnya, karena bagaimana kita memberikan uh, dalam diskusi ini terlihat langsung berapa kali kita diskusi dengan cara yang berbeda. Biasanya, kita menggunakan dengan cara yang ini, dengan cara kos di sini. Nah, baru saya pot di sini, kalau dari di sini uh, sudah bisa, maka mungkin akan lebih baik lagi. ya oh ini lagi sebentar ini jadi biasanya kita melihat dari view cost partisipasi Nah coba kita perhatikan di sini sama kenapa ini tidak bisa Oke, coba yang ini wah nah, biasanya yang baru-baru ini kita ada error ya Nah, di sini error. Nah, bagaimana kita menggunakan cara lain? Ya, kalau kita hitung manual satu-satu, ini akan kelamaan. Maka coba di sini kita menggunakannya eh, dashboard sini lagi. Nah, kita biasanya menggunakan cara yang ini ya, eh, pakai continue ini. Nah, coba cari dengan cara yang lain. Nah, cara yang lain di sini sebenarnya si apa namanya e-learning ini udah menyediakan. Nah, menyediakan disini sini Nah, kita contohkan misalnya di sini satu kita contohkan saya katakanlah saya sebagai di dosen gambar teknik nah bagaimana kita melihat cara cepat atau berapa kali kita berdiskusi atau postnya berapa kali posting komentar nah di sini nah kita masuk ke sini aja nah Lihat kita profil kita, ya agak lama. Nah, kita lihat di biasanya, dan nah, belum banyak yang tahu. Mungkin di sini kita lihat profil. Nah, sebentar, oke. Nah ini biasanya di sini profil. Coba lihat di sini, di profil kenapa ini lama. Oke, kita coba lagi yang satu ini ya. Oke, kita coba lagi untuk ya ini ya apakah sudah betul nah di sini kita lihat nah udah ke kebuka si profilnya maka di sini kalau kita mau melihat misalkan atau saya di sini gambar teknik nah, gambar teknik untuk lihat berapa kali kita berpartisipasi dalam e-learning nah, di sini udah Kebuka ya di sini. Nah baru di sini ada report. Nah outline reportnya di sini kelihatan. Nah bagaimana outline reportnya itu berapa kali kita memberikan kontribusi pada saat atau pengecekan? Nah, pengecekan kita udah berapa kali Nah, di sini? Kita akan akan terlihat apa yang sudah kita berikan di dalam per, setiap pertemuannya. Ya, nah, misalnya kita ngecek pertemuan uh, pertama, oke. Okay. Uh, berarti kita ini udah ada diskusinya, 18 belas kali ngepost, ya. Terus berikutnya lagi di sini sampai berapa kali ngepostnya, gitu, ya. Karena ini reguler E, reguler C, nah, baru ada dua pertemuan, maka di pertemuan ketiganya masih kosong. Karena kita belum memberikan pos apa-apa. Nah, di situ misalkan e, yang lainnya, misalkan bagaimana kalau misalkan kita, oh ini lihat tadi belum kebuka-kebuka ya? Jadi di sini kita bisa ngecek berapa kali kita upaus. Nah, Misalnya e, coba lagi yang lain, misalkan yang lainnya yang mana yang udah kita mau diceknya, pertemuan berapa, mata kuliahnya apa. Nah, kembali lagi sini. Bisa di profil. Nah, di profil di sini bisa kita terlihat. Apa yang sudah kita kerjakan. Nah, di sini. Berapa kali kita ngepost post Nah, klik dulu tabnya di sini. Masalah mata kuliahnya, mata kuliah apa. Misalkan di sini saya contohkan. Misalkan saya atau mata kuliah di sini. Nah, saya pilih mata kuliahnya lalu di sini pilih nanti ini agak lama ya lamanya karena apa ya nah ketika masuk di sini maka ini kan udah terpilih nih apa namanya mata kuliahnya baru di sini lihat di sini ada outline report nah report ini untuk kita mengecek setiap pertemuan dari mata kuliah yang kita pilih ini, nah baru di sini kita kelihatan. ini, ini pertemuan pertama berapa kali pos, terus ada pertemuan kedua, ketiga, nah biar di sini kita gampang untuk posnya, lalu sampai pertemuan keberapa, nah, misalnya ini di sini kelihatan ini ada berapa kali pos. Kita berdiskusinya, berapa sering kita berdiskusinya. Oke, okay, itu aja. Terima kasih.